So, kosan ini adalah kosan di mana tempat gue bekerja dari hotel sebagai waiter sampai sekarang. Gue mulai YouTube dan charity ketiga kemarin mengakhiri perjalanan kosan ini.